Jika pergerakan dolar New Zealand, US dikembali bergerak ke atas dan jika tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,72326-0,72475 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar New Zealand, US dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0.71192 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand (US) diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.72475 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72717. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212.